cek cek balik lagi bersama tongsmen hari ini kita akan berbagi video pola slot gacor hari ini untuk teman teman semua kita akan coba mematai Olympus dengan moral-moral ya asur ya kita coba cari profit-profit manis di Olympus pastinya kan bosku yuk kita main debat 1200 double aktif kita coba tuh quick dulu tiga kali ya seluruh ya 50 aja. Nah yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot tergacor tersolid sampai jaga dunia akhir di sini berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa mengetahui RTP Game live per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya sendiri. Jadi buat kalian semua selalu cek RTP game sebelum bermain dan cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui RTP live-nya. Per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri. Jadi buat kalian semua jangan ragu, jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya. Untuk linknya saya taruh di pin komen ya, Bosku. Jadi buat kalian semua bisa langsung gaskan saja cocol-cocol manja di RTP 8000. Dan selalu saya ingatkan cek RTP game sebelum bermain ya, Bosku jadi langsung gaskan aja cocok-cocok manja di rtp8000 Oke okay. back to the Mesloria ya kita coba mencari pola-pola gacornya guys kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih <coughs> kali tiga konek kuning boleh waduh kali 20 birunya dong birunya kasih dulu biru mantap nih nih gelas ikut enak nih gelas ikut enak nih lagi dong lagi dong anjir lumayan layas slow 3000 kali 25 ada 94.000 lumayan lumayan lumayan ya seluruh ya jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang ya seluruh ya. mainnya cuma di 8.000 pastinya situ slot bergaransi solid sampai jaga dunia akhir dan cuma di sini kalian bisa mengetahui RTP game live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rating gamenya itu sendiri. Jadi buat kalian semua langsung gaskan saja atau cocol menjadi RTP 8000 pastinya bosku. Ah <tuh> mantap. Ayo sebegitu gamenya seluruh kita coba mencari profit profit mantap. dunia oleh bosku atas ke atas gendang kasih mantap skater pertama di web 1200 lo, semoga ada isi ya. Ayus kasih yang manis-manis, kasih yang gurih-gurih, mantap biru ikut enak nih, biru ikut enak nih, merah boleh, merah boleh, hmm. ungu ikut-ikut, hmm. nanggung, nanggung, birunya boleh, hmm. merah ikut dong aku petirnya mana us petirnya mana us yang konek mantap atas cincin kasih gelas hmm, lumayan yuk lagi aduh nanggung nanggung nanggung nanggung hmm. lumayan, ya suruh tambal udah 10 sisa masih 10 free spin lanjut kasih yang manis-manis lagi dong birunya dulu turun mantap habis itu ungu boleh hmm. ternyata kurang satu Hai nah, enggak konek lagi Anjir kuning birunya boleh merah dong kasih dong merah dong kasih dong petirnya dimana Oh petir kasih petir dong Anjir nama ya, maukah jelasnya dong turun mantap atas kuning kasih petir boleh nah, mau cincinnya jadian sekalian tuh cincin nanggung gendang nanggung nah, Anjir tapi lumayan satu 71.000 Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Ayo lagi, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hai, hai, hai, hai, lumayan lumayan. hai, hai, cari hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lagi dong lagi dong merahnya dong umumnya hmm lumayan lah ya seluruh ya tipis-tipis saja tipis yang penting berteri yang turun jauh pastinya jadi buat kalian semua langsungnya kaskan saja ke RTP 8000 pastinya karena cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui redkit lah per konektor detik naik turun sesuai dengan rating gamenya itu sendiri atas mahkota ya eh, atas cincin petir dong hmm, malah scatter pecahnya udah mantap banget anjir 12.000 gendangnya sekalian enggak mau anjir pecahnya udah mantap sayang gara-petir-petir -petir lagi itu aduh tuh, tuh tuh tuh tuh ayo sekarang sih naik lagi dong boleh birunya dulu aduh biru dong ikut tuh tutup dong ini hmm, lumayan nih mahkota sekalian Aduh atas mahkota pasti skater nih hmm. ayo kasih yang manis kasih yang gurih dong lagi dong dur nanti mungkin hmm. kita coba geser ke turu kok naik bet aja lah ya seluruh kita mau dobar beraja ke 3000 kita coba cari profit profit manisnya masih di 30 quick juga. ayos kasih spin lagi dong us, biar juan kita banyak sih nggak mau lagi kayak mau lagi um, umur dong boleh atau biru dulu Biru dulu, ternyata eh, enggak mau pecah. Anjir, ternyata kurang satu. Ayo, hmm. aduh aduh nanggung sekali hai, hai, terus hai, dulu anjir enggak mau ayo hai, kau kau diam diam hai, adung terus kotak Aduh gak mau juga enggak mau juga anjir gak Aduh kuning gak konek merah boleh hijau boleh Aduh gak mau bungunya konekin dulu bungu jadi dulu mantap. kuningnya jadiin dong kuningnya jadiin dulu kuningnya jadi enggak mau anjir-anjir-anjir Aduh mahkota kurang satu Ayo kasih yang manis-manis dong. Ayo kita percobaan pola terakhir eh Kita coba 10 kali enggak eh, berapa kali ya? Hmm, 30 kali aja. tuh eh, E 20 kali turun hatinya dong hatinya dong nggak mau lagi dong kuningnya kuningnya kuningnya hmm, merah dong boleh merah dong boleh nggak mau lagi anjir tuh nggak mau antang-telantok us kasih us risk Rispin ya isi daging merahnya dong turun merah turun hmm, biru boleh hijau boleh hmm, susah dosa nih hijaunya dulu boleh turun mantap biru kuningnya dong kuningnya dong hmm. nanggung semua seluruh bajingan banget nih kalau dia konek kali lima puluh pasti kayak gini suruh cari bisnya susah ya gak dapat terus kasih paham kasih yang gurih-gurih ya yuk custom tuh aduh hijau konekin dong hijau nanggung itu hijaunya nanggung dong lumayan lah ya seluruh ya tambal udah 9 masih bisa 14 spin lagi. Ayo hijauannya dulu, birunya dong konekin Birunya dulu connect, mantap. Kuning boleh ikut, kuning boleh ikut. Hmm, merah dong, merah dong, gue lagi itu. Anjir, merahnya nagung tapi lumayannya explore ya. Tambal udah 11 masih sisa banyak. Ayo, batu hijau kurang satu. Ya. umumnya dulu connect, mantap, sur. udah Atas hijau kuning bukan aduh ah, bukan kuning ternyata bos tuh jadi nggak ada pola petir ini hmm. ayo kasih petir petir manisnya dong atas kuning kasih petir mantap tambah udah 13 justru ya, masih sisa 8 kali lagi yes mantap tuh sayang mana hmm. ada speaker susah pecah jadinya hmm. Lur. Aduh, aduh, nggak dapat lagi seluruh Mantap atas cincin, -cincin kasih petir lagi dong. Uh, yang cincinnya enggak konen, tapi nggak apa-apa lah ya selur ya. masih sisa dua dua kali lagi. Ayo us, kuningnya dulu. Aduh, nanggung nanggung terus selur. Lumayan lah ya yang 69.000 naik naik 200 lah kita. Kalinya sampai lima ratus kita langsung gaskan ke bursa aja ya seluruh. Gendangnya dong konekin dulu, gendangnya konekin dulu ngadir lumayan lah ya seluruh empat Kita akhiri video pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye bye.